Dia, dari hatiku, ini semua percuma. Takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu. Sayang tercipta untukmu Tanpa pernah melihat Betapa aku mencoba Jadi yang terbaik Dan manusia sempurna Tapi ku layak dicinta, Karena ketulusan Kini biarlah Waktu yang jauh semua Tanpa pernah melihat betapa ku mencoba. Jadi yang terbaik Tapi ku layak dicinta, karena ketulusan Kini biarlah waktu yang jawab semua